Halo Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita mereview Ikan cana Dari Lampung Di airan, Diambil perairan Pegunungan Pesagi kalau nggak salah Ya warnanya sangat indah Sekali seperti ikan koi Teman-teman Warnanya kuning ke oren-orenans Mungkin adalah kalian sudah ada tapi menurut saya dan saya sudah tanya-tanya Para penjual maupun kolektor ikan cana Jarang sekali bahkan mungkin tidak ada yang warna seperti ini teman-teman Selain itu kelebihannya dia ukurannya besar teman-teman Kemarin terakhir saya ukur pakai meteran itu 50 cm itu masih lebih Ekornya belum terukur 50 cm jadi ukurannya ini sekitar 60 cm kurang lah Beratnya juga belum saya timbang teman-teman Selain ukurannya yang besar mentalnya juga tidak kalah sama ikan cana yang masih remaja atau masih kecil Lihat ini kita dari jauh sama handphone sama tangan kita dari kejauhan enggak ditempelin ke kaca dia galaknya udah seperti ini sama akuariumnya ini ukuran panjangnya 40 cm eh ukuran lebarnya 40 cm jadi dia kesempitan teman-teman ekornya tidak muat kali ada yang tahu ini jenis apa tulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe video ini ya teman-teman agar kita bisa berbagi informasi Oke, okay, kita lanjut ke pembahasan ikan ini, teman-teman. Awalnya ikan ini berada di kolam ya, di belakang rumah, asli dari Lampung. Karena di Bandung, tepatnya di daerah saya lagi rame, dibawalah ke sini. Pas ke sini juga adaptasinya tidak terlalu lama sekitar dua minggu dia langsung galak seperti ini teman-teman ini kita biasa kasih makan ikan mas yang kecil-kecil belum dikasih pelet ngeri banget teman-teman ini galak sekali dia jauhkan dia ada jangkauan anak-anak cerah banget teman-teman wuhh lihat kalau lagi makan seperti itu cipratan airnya banyak wuhh ikan ini tampaknya pemarah cuman kita belum tahu ini jantan atau betina ya mungkin para suhu atau kolektor ada yang lebih tahu tentang ikan ini silahkan komentar di bawah kita juga saling belajar Semoga saya dapat ilmu bagaimana mengembang jenis yang warnanya bisa seperti ini anak-anaknya nanti teman-teman. Oke mungkin segitu aja review dari saya tentang ikan ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya channel ini, nyalakan loncengnya juga. Terima kasih teman-teman telah menonton. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.